come on here oh hi so she is lagi Tengok wow. lagi guys Wow <laughs> hey. Toye undo, Toye <laughs> Aduh kuat aku bagi di spot ini bekas apa? Pengambilan pengurukan anu pasir. Banyak ikan ternyata. Tamen de on Banyak ikannya ini. Banyak. Udah oh, yeah? <tuk> dapat <Dabu> banyak aja kamu. <tuk> kamu mau makan ini? Eyy. Udah jadi kaki kamu? <tuk> kamu. Mau makan nih. <tuk> belum, belum waktunya nafik oke okay, oke okay, oke. Okay. Ayo tarik. Tarik masih. ayo. Mak wow. oh, oh, loro. loro. juga kamu loro Itu masih di sana dapat ya? dia? banyak. lagi Oh. Oh banyak ikannya di sini. Truk kena sain. Ada pancing. Tarukah. Ternyata. Nanti muter lokat Mau Ketemu lagi sama kamu. Kemarin di sana ada kamu, di sini ada kamu lagi. Gimana kabar ya sekarang? juga dong Bos. Begitu dalam musinya. Uh. enak eh, mandi di sini seger. Hu. Uh. <tuk> sayang nah, benar aja kamu ini. Masa saya kaget temannya mau dianu saya temuin kamu. Kancanya. <tuk> Kancanya. Wadi wake <tuk> Aduh.